bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesungannya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe-subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini informasi ya dari papua yang tidak habis-habisnya dari democracy news dengan judul sadis kkb telanjangi bacok Sandra empat pekerja bts Kronologi dan permintaan tumbuh ah kita bacakan dulu kawan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB pekerja BTS di Papua Pegunungan. Selain itu, mereka juga membacok beberapa pekerja pembangunan Best Transcaver Station atau BTS milik kom Info tersebut. Para pelaku disebut meminta uang tebusan 500 juta rupiah sebagai syarat agar para sandra bisa dibebaskan. Lalu bagaimana kronologi peristiwa peristiwanya berikut penjelasannya kronologi KKB Sandra pekerja BTS dikutip dari detik Sulsel, kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang rombongan pekerja proyek BTS dari PT inti bangun Sejahtera atau IBS di Okibab Pegunungan Bintang Papua Pegunungan pada Jumat 12 Mei 2023. Empat orang diantaranya disandra oleh KKB. Awalnya rombongan terbang dari operan baru Bandara Oksibil menuju Bandara Okibak pada pukul 08.35 waktu Indonesia Timur menggunakan pesawat Elang Nusantara Air PKELM. Rombongan dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo Alferus Sanuri serta Staf Distrik Okibat Piskulka dan Pemuda Distrik Bormesenus Lapitalen. Lapitalem. Saat tiba di Bandara Okibat, lima orang anggota KKB datang. Rombongan, rombongan diminta berdiri lalu diteranjangi oleh anggota KKB. Lalu pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, 5 orang teroris bersenjata, memerintahkan 6 orang berdiri sejajar, selanjutnya ditelanjangi dan semua barang dirampas. HP atau dompet dan alat survei, kata Danrem 172 PWG, Brigjen Juwinta, Kombo Sembiring. Tiga karyawan PT IBS dibacok dalam rombongan Tersebut ada tiga orang karyawan PT IBS, yaitu Benyamin Sembiring, Asmar, dan Firian Erlangga. Dan Rem 172 PWY Brigjen Juwinta Sembiring menyebut ketiga karyawan PT IBS dibacok oleh KKB saat peristiwa terjadi. Setelah dilakukan perempasan dan ditelanjangi selanjutnya, lima orang tersebut melakukan pembacokan terhadap tiga pejabat tower BTS. JTE Tutur Juinta. Sempat ada negosiasi, Sempat dilakukan negosiasi hingga akhirnya KKB melepaskan kepala Diskom Impor Pegunungan Bintang Alverus Sanwari dan karyawan PT IBS Benyamin Sembiring Benyamin langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pegunungan Bintang Sementara Alverus melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah daerah Benyamin dirujuk ke Rumah Sakit Martin Inde, Jayapura, Papua. Sementara itu masih ada ompak orang lainnya yang disandra oleh KKB. Kini saudara Benyamin Sembirin telah diterbangkan ke Rumah Sakit Martin Inde, Jayapura yang bersangkutan dalam keadaan sadar. Sedangkan ompak orang lainnya masih disandra Ucap, da, ucap dan Rem 172 PWI Brigjenjuinta Ombos Sembiring. KKB Minta Tubusan 500 Juta Rupiah KKB Papua yang menyandra empat pekerja BTS meminta tubusan sebesar 500 juta rupiah Tubusan itu sebagai syarat agar para sandra dibebaskan Kompok ini juga meminta tubusan 500 juta agar mereka bisa dibebaskan Kata dan Rem 172 PWI Birkjenjuinta Ombosemiring kepada wartawan Sabtu 13 Mei 2023 Junta mengatakan tim sedang menyiagakan pasukan Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan negosiasi Saat ini kami sedang menyiagakan pasukan dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah Rencana Kepala Distrik Okibab akan memimpin negosiasi Imbuhnya Nah demikian kawan informasi ini Ya Nih semakin brutal ini ya. ya. Ini saya lihat ini KKB ini semakin brutal. Maka ini harus segera dibuat anu gelar darurat militer atau istilah dom daerah operasi militer. Jangan menunggu korban-korban korban dan korban terus terjadi. Ini harusnya nih DPR RI di parlemen segera membahas ini. Dan presiden dan jajarannya harus segera membahas ini. Jangan menunggu korban-korban-korban terus berjatuhan Apalagi sudah main seperti ini. Minta tebusan-tebusan. Ini sudah parah. Kenapa? Di Papua ini kan banyak sekali warga epa, e, penduduk mendatang ke sana yang kerja. Dan tidak akan mungkin bisa dijaga semuanya. Oleh apa keamanan. Karena kalau sudah dibuat daerah operasi militer, itu wilayah itu akan segera diisolasiur, akan dipisahkan. Mana pro NKRI, mana yang tidak pro NKRI itu akan pasti terpisah dengan sendirinya. Sudah ada strateginya itu. Ini kalau dibiarkan begini terus kawan tidak akan selesai-selesai ini. Ini masalah banget Ya makanya ini Pak Jokowi selaku presiden jalan ragu bertindak ini yang kayak gini-gini jangan ragu bertindak. Sekarang ini aparat kita TNI dan eh, TNI khususnya ya, ini masih ragu-ragu, sangat masih ragu-ragu bertindak di Papua. Karena saat ini statusnya adalah KKB masih terorisme, artinya yang gelap operasi di sana adalah aparat Polri. Sedangkan kehadiran TNI adalah BKO tetapi kalau ini berubah menjadi daerah operasi militer maka yang mimpi di sana adalah militer militer sudah punya strategi jadi di, bisa dikulapkan itu bisa dipungsikan itu pesawat kapal tank sekarang kan belum bisa dipungsikan jadi masih menggunakan senjata-senjata ringan semuanya ini, ini ini ini luar biasa ini KKB ini kalau dibiarkan Oh Benar. Kenapa susah ini? Memang alamnya di sana sangat susah. Terus sangat susah dibedakan antara penduduk setempat dengan KKB, karena dia bergauk berbaur ya di dalam masyarakat. Dan mereka pasti saling melindungi diantaranya, karena begitu luasnya Papua itu. Sedangkan jumlah partai Nepulrian Satgas cuma sedikit, terbatas. Ya. Tetapi kalau sudah dilakukan darah operasi militer, maka seluruh kekuatan TNI itu ya sebagian besar dikerahkan. Maka itu pemerintah jangan ragu membuat darah militer. Yakin tentara itu masih mem, apa? Masih bergerak dan mem, memperhatikan faktor ham itu pun pasti. Itu saja, kawan. Semoga Papua bisa damai dan segera digelar daunat militer di sana. bagian videonya, kawan.